Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama Para sahabat, ya, kita lihat ada sebuah unggahan, ini momen spesial ketika di acara Facebooker ya Tentunya lagi-lagi kita merasa kasian, persahabat, kepada idola kesayangan kita Rizky Bilar Tentunya ada momen terjatuh lagi persahabat ya dari Rizky Bilar Aduh, Tentunya membuat kita semakin khawatir Mudah-mudahan Rizky bilang selalu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan terus. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali respon dan tanggapan dari para fans ya, salah satunya di sini dari akun Instagram. Adelia Fitri 1103, disini mengatakan dalam kolom komentar, "Duh, ngerih banget. Alasan jatuh duduk begitu, sering banget dia jatuh begitu, padahal..." Kalau kena tulang ekor bahaya kuat-kuat ya osas Sehat-sehat anak baik Kata salah satu fans ya Tentunya kita semakin khawatir Mudah-mudahan Rizky Bilar tentunya selalu diberikan kesehatan Amin Ya robbal alamin Kegabar berikutnya para sahabat ya Ini tentunya ada unggahan dari igasnya Bang Dery ya Yang tentunya Bang Dery Menjelaskan dan tri menyampaikan Bahwa Leslie Kejora tahu Kalau Rizky Bila tentunya lagi kerja keras dan tentunya ini hanya sebuah adegan Pak ya, ini sudah fix bahwa Lesti Kejora Tentunya sudah tahu banget Pak ya, Rizky Bila tentunya lagi kerja keras persahabat lagi berjuang, nanti mudah-mudahan hubungan Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kelancaran sampai menuju halal Kekabar berikutnya persahabat ada info spesial dari Bu Harsiwi Ahmad ya Tentunya Bu sriwi menginfokan lewat akun Instagram pribadinya Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa tentunya Sore hari ini akan hadir kembali acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar Yang mana tentunya akan tampil Yang mana tentunya akan hadir di Indosiar jam setengah sore ini para sahabat ya lagi-lagi tentunya Bu Harsimi menuliskan sebuah kalimat caption yang sangat bijak banget Disitu mengatakan agama Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap hutangnya Seseorang yang berhutang maka wajib hukumnya membayar Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid Jadi wajib bagi kita untuk membayar hutang Lalu bolehkah berhutang dalam Islam Dan apa hukumnya bagi orang yang tidak membayar hutang Mumpung di bulan Ramadan Abah Ustaz selalu hadir Memberikan kultum Sebelum maghrib kita dengarkan lagi Nasihat-nasihat Ustaz Abah Suki Al-Buguri Untuk kita bersama kakak Rizky Bilar Dan Dedek lesti Kejora Bayar hutang Penentu masuk surga Sore ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Tuh bersahabat ya Info yang sangat bijak banget, caption yang dituliskan oleh Bu Harsi Bersahabat ya. Ini menarik banget penjelasannya. Selain kita mendapatkan ilmu, tentunya kita juga akan mendapatkan kebahagiaan nih. Melihat tentunya Lesti dan Rizky Bilar hadir kembali di acara Tasbih Ramadan Abah dan Leslar. Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan ya. Ini tentunya... Ketika di podcastnya Deddy Corbuzier bersahabat ya bersama Gilang Dirga, ini tentunya ada penyampaian langsung dari Gilang bahwa Gilang Dirga tidak ada masalah dengan Rizky Bilar dan Deddy Lesti ini Sudah fix bersahabat ya. Yang banyak sekali komen-komen haters yang menyudutkan idola kesayangan kita tentunya ini sudah. Jelas sahabat ya, Deddy Kobuzer dan Gilang Dirga disitu menyampaikan bahwa tentunya Gilang tidak ada masalah dengan Abang Rizky Bilar dan dede Lesti Kejora. Mudah-mudahan bersahabat ya, tentunya kita selalu mendoakan buat hubungan idola kita Lesti dan Bilar mudah-mudahan selalu diberikan ketambahan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang selalu iri. Tentunya kita selalu kompak dan sulit mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya juga para sahabat ya ada info bahagia juga nih Bahwa malam hari ini Dede Lesti akan tampil di acara konser Lida 2021 di Indosiar sebagai juri putih para sahabat ya Ini kejutan kembali yang akan diberikan oleh Dede Lesti dan Indosiar para sahabat ya Jangan sampai ketinggalan Malam hari ini jam setengah sembilan malam para sahabat ya Tentunya Deddy Olhasdi akan tampil, akan memberikan penampilan dan kejutan spesial bahagia untuk semua para fans. Info ini kita dapatkan langsung dari Bang Aril, Pak Sahabat ya. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan pantengin terus channel Indosiar. Tentunya Deddy Olhasdi akan hadir malam hari ini juga, Pak Sahabat ya. Mudah-mudahan Leslie selalu diberikan kesehatan. Ke kabar berikutnya Para sahabat kita lihat juga ya Ada info bahagia juga Tentunya dari editori Skibilar dari Mas Gongli, persahabat ya kita lihat tentunya menginfokan bahwa bakal dikasih vitamin kembali Kita harus sabar tentunya lagi progres pengeditan, persahabat Ya wow, mudah-mudahan secepatnya nih Vitamin muncul, vitamin bahagia tentunya diberikan kepada semua forum fans, persahabat yang makin gak sabar Tentunya kita selalu nunggu vitamin-vitamin bahagia yang diberikan Mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari lesti Bila Sahabat ya, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini loh informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.